emas bullish hati-hati ada potensi terkoreksi harga emas USD kembali melakukan fase tertahan dan bias harian pergerakan emas USD terlihat berada dalam kondisi bullish